sesakit apapun hatimu di hadapan suamimu tampil dengan sunggingan senyum di bibirmu kenapa? karena suamimu adalah surgamu ridho Tuhanmu tergantung ridho suamimu kalau suamimu gak ridho Allah gak akan rido walaupun dirimu ahli ibadah ibadahmu bagus tapi dirimu melukai perasaan dan menyakiti hati suamimu. Suamimu nggak mau memaafkan dirimu nggak akan pernah bisa mencium bau surga. Maka aku pesen tuh, ketika suamimu pulang kerja sampai di depan rumahmu, anggap itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Oh, guyu, wong lanang ngono dapurane peristiwa besar, peristiwa besar apa? Oh, lho ngunuh kepulangan suamimu itu sebuah anugerah yang harus kamu syukuri bu Alhamdulillah lho suami pulang mbaknya kok kudu syukur? yung gheh kenapa kok kudu syukur? sebab kuih ga yang bojomu lali iso iso keliru melebuo mae tonggomu gak keliru melebuo mae rondo, ayo Mulane nih bojomu teka langsung Alhamdulillah, setel wajahmu yang cerah indah dengan senyum. Papa udah pulang. Iya ma, alhamdulillah papa pulang. Berarti papa ngaritnya udah selesai papa. Udah ma, dapat banyak nggak papa? Ya lumayan ma, dapat tiga karung. Nah sekarang suketnya ditek di mana papa? Ya papa geledekkan di kandang.